itu yang dibuang tadi itu. Ini buang ya. Ayo turun ke bawah, turun ke bawah. Seorang pengedar sabu-sabu diringkus polisi di Desa Barusiahulu Kampar Riau. tersangka berinisial RV ditangkap saat berada di rumahnya dengan barang bukti 83 paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di kebun di belakang rumah. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, baru kita Ibu bu, ibu yang buang tadi. Barang terlarang itu didapat dari temannya di Pekanbaru yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Selain pengedar, tersangka juga dipastikan positif sebagai pengguna narkoba sesuai hasil tes urin. Selain pengedar, tersangka juga dipastikan positif sebagai pengguna narkoba sesuai hasil tes urin. 78 ya, tambah 5 yang sedang Kita amankan satu orang laki-laki -laki. uh, dengan inisial R, -laki. R -laki. Kemudian Laki -laki. kita lakukan penggeledahan Di samping rumahnya kita temukan satu kotak Satu kotak dibungkus plastik warna hitam Setelah dilakukan penggeledahan Didampingi dengan RTS tempat Kita temukan Laki -laki. narkotika jenis sabu-sabu Dengan jumlah yang cukup banyak Sekitar 78 lebih yang sudah siap edar Tersangka ditahan di Polsek Siak Hulu dan dikenai pasal 1 Umpan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara